seneng dikeragakan gua. dulu gue. Hmm. Vodka electron, vodka masih mampus skill satu dia sakit tuh, Salah ya Ayo kita Wah udah ulti dah tuh Ayo. Itu dia udah ulti Itulah ulti dia Lilia. Ayo. Jadi ini menang itu doang, yeah, skill siapa si ruang, skill satu doang. Yin tuh, kan? <tuk> awas patungnya tuh ikut patungnya tuh awas ada sepatunya tuh kan enggak itu sakit amat amannya itu. Loh dan lah situ udah pedas itu udah ada damage nya itu bantu Hai Mondo gue nih mati gue mati semua terus lo kira-kira langsung ada ulti semua nggak ada kodong-kodongnya karah hmm Mendorong. Mendorong adalah hal terbaik. Mana? Din, dorong, Den. <Africa> Diatur, lagi pula untuk <laughs> orang. Oke, lalu ke ya, musuh kita. Mundur! Situ! Liliak, mundur! Boleh? Boleh yang nak bisa bapak? ini gue ya, enggak lo liat ke siang lilian nih bilang gue pula musuhnya mana? Kalau ada Nathan meninggalkan enggak ada opsi ya. Ini mundur gua Ah salah lagi gue Serang Ya, full power. Aku tidak butuh pendapat. dan Ah, orang tua bodoh kan? Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, tidak bisa diatur Lagi pula untuk apa mengatur orang terus enggak pasti kalau kita ngumpulin politik siapa pun tapi kalau enggak ya itu takdir bisa diubah dia iya dulu, dulu ,si, ada ada ada, ada, ada, Dibu, ada ah, dapat Nasi, gue ayo, ya, dia tahu dia kok Aduh, Sama gue juga nih. Perhatikan. Inilah kekuatanku ya. Ha. dulu yang dikejar tuh. Enjelanya tuh nampak darah orang itu. Jalanannya ini bantu nih Tak close keluar kan ultinya tuh Enggak lu lihat sampai kita turis curit Gue mau ngincar jalan tuh Lot-lot dulu mundur Den Lot dulu den Mundur dorong ah, belum, lah sama sama sama Gue bisa nambah sarah. tuh kulitnya nih Yin. Memang takut lah. Gue melek jaringan gue nyangkut. Ngelet, WiFi, WiFi-nya nih loh, mundurin, Lolot ya, gue tahan sini. 可以 oh, yeah.